Baiklah para sahabat selestar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah kabar dan informasinya untuk kita semua kakonoha langsung dari Al 2 World kita kita simak baru saja menginfokan soal mendukung acara SCTV Music Award 2022 buat yang di luar negeri nih disimak untuk buat yang di luar negeri ikutan donasi pulsa SCTV Music Award. DM langsung akun instagram l 2 wid sekarang tuh langsung info ke sahabat ya yang mau ikutan untuk mendukung idola kesayangan kita khusus yang di luar negeri boleh ikutan donasi pulsa sctv music word DM langsung akun instagram l 2 wid disimak juga di kalimat info yang dituliskan yang mau ikutan donasi untuk voting sctv music word bisa langsung DM ke l2w.id ya Yuk mumpung waktunya masih lama Sambil kita persiapkan yang terbaik Karena saingan-saingan kita juga punya masa yang besar Semangat Jangan lupa juga buat ikutan room di room lasty di Jux Buat dapetin coin gratis untuk voting khusus di Jux Jangan lupa disebar juga ya guys selalu force kita bisa Tuh masya Allah banget ya ini jargonnya Les Lovers pasti bisa, kita bisa Masya Allah mudah-mudahan semangat terus, kompak dan solid terus mendukungnya terbaik Buat Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Untuk berikutnya juga persahabat vitamin bahagia Kita dapatkan di channel Youtube Les Entertainment Karena vlog terbaru sudah di -up. Momen-momen kelucuan BBL yang bikin gemesin Wow, judulnya aja Tentunya membuat penasaran kita ya dengan kelucuan BBL Ini saat pemotretannya, ya, Masya Allah Yuk, sama-sama kita dukung juga untuk karya terbaik Leslar Entertainment Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Support dan doa yang diberikan kepada Leslar Entertainment Dan kita lihat juga persahabat unggahan berikutnya ada unggahan spesial dari kokris ya Satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan momen kebersamaannya dengan Papa Bilar Ketika semalam ya Ini berkunjung bersama kompas dan kita lihat ada BBL yang lagi digendong oleh Papa Bilar Kita juga di postingan ini salvo dengan kalimat yang diposting oleh kok BBL kalau udah gedean kira-kira bakal dipanggilnya kakak atau dedek ya ketua harus sebuah pertanyaan ya dan disemak juga kalimat caption yang dituliskan baby arm kalau udah gedean dipanggil kakak atau dedek ya ada sepertanya langsung dari kekiris ya coba kita simak di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yakni dari akun lesti Love team mengatakan dipanggil abang ko tuh persahabatnya panggilannya abang ini sudah fix dan resmi banget langsung diumumkan oleh Bunda lesti Papa bilar kalau panggilan bbl itu adalah bang l kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram .official mengatakan Abang El aja biar ntar punya disebut Abang Katanya tuh masya Allah banget ya Banyak yang bertanggapan Karena panggilan yang tepat untuk baby L adalah Abang L. Masya Allah banget ya Mudah-mudahan semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang yang baik Yang tulus mencintai idola kita dan untuk berikutnya vitamin bahagia juga kita dapatkan langsung dari Bunda Lesti Perhatikan persahabat Bunda Lesti di ikas pribadinya Mengunggah sebuah postingan video BBL ya Masya Allah makin pinter nih BBL Sudah bisa merespon persahabat ya Merespon omongannya dari Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget ya lagi diajak ngobrol bareng nih Luar biasa semakin hari semakin pintar Semakin embul mudah-mudahan menjadi kebanggaan orang tua Untuk BBL amin momen ini pun diunggah kembali Alayakun Ronsi Anus yang selar 24 Perhatikan juga dan disimak di kalimat krebsan yang dituliskan Masya Allah Semakin gemesin makin pintar Sumringah senyumnya Masya Allah banyak ya Gemes Saat melihat BBL tertawa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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.